banyak perbedaan bahasanya bahkan istilah dalam masalah pemikiran-pemikiran bahasanya bahkan istilah tempat perbedaan beberapa karena itu seperti dalam pengkajian masalah uh, syarat sholat syarat sholat kan satu pesantren mengkaji beberapa kitab semuanya berbeda tapi itu tujuannya sama seperti kan ada istilah syarat sholat dalam sabina dan dalam Ah. Dan, dan, dan, dan, dan, dan bagaimana sumber pengkajian kita